<gülüyor> pak, <Megapointics> ah, dulu apa? ini alah, gartuh apa aku? ya, apa sepi pak Sari oke, Bung oh, pasar apa Cetakunnya ini e, e, <laughs> Pak. <tuk> Kadungi, <tangan> Bro. Kadungi, Biroto. kali kali. Oh, Ini Iki iki, iki. Nyan, kafe. Oh, kafe. Kafe. Kafe. ini sih yeah. guna <laughs> <Ewan, laughs> ya. ini maaf. Maaf. Maaf ini ini ini yang dengan 32 dua, si. masih satu. ini yang turun serali Pak Lagi pun kurang 39 ya. turun jadi oh. Oh. ya, ya. Ya, tunggu kok sekilo sekilo. aku ngerti, aku ngerti rame, ini. Pasar Ya. Ya, rame <ti Heaven's> West. Bukan dia yang punya sebuah tas aja tapi ngerasa di apa pak? kopi yang ter yang ter si yang bapak namanya siapa? Wilkis sutami, itu itu itu sutami sutami, tidak ya Ya. Ya, Pak. Ini, ini, kita Kalau kan ini kan kopi kopi Jawa, ngaden boten nenten Sudah, sudah, Pak. Sudah. ini dia. ada Iya, Pak. Saya juga ada, nek koyo eh Pak, era kalau di buat muter-muter di sini belum ada yang beli Ya muter-muter Ini apa Kopi, Pak. Kopi. Ini kopi asli Jawa kopi robusta, kok mm -hmm. oh, just gandos nih pak mm -hmm. oh, saya su, nih, sayo, pak, satu <laughs> cuma dua sayur tapi, buatan pak, Pisa, Sao, kale, telo, Tering lari lho, pak saya kilo dibagi-bagi, Ini murah Oh, itu, jual-beli, jual-belinya pembeli. Awal menawar ya, Pak? <talking> nah. <food> <laughs> Yuk, ini satu on-nya Rp10.000, ini satu kilo kan Rp100.000 Kaya atas kilo Mesti antar sekawan kita melihat. Saya itu siang-siang sih. Enggak. Mesti nunggu giling sendan. Giling pak? J. Giling apa nanti? Mendingan saat ini kita yang beliokalang mesti di kampung kopo. Kopo? J. Masih kopo nggak pak? Belum nggak, masih. Lebih apa mesin kopo? Masih kopo ngerti? Kan dulu saat ini kan tinjuer lawas, ri. Belakut ini. Oh, pasan kopo. J. Panas sih. Hampirlah, Bismillah. Santun gak pak? Santun dong. Cuci baik. Di Madrasah Benjuk. Nah, eh. maju, maju. Oh, no, no. Ya, maju. Ya, lagi nih. Ya, apa Pak. Pak. Pak. setengah Pak. Ini oh, iki. ah ini langsung. sayur langsung dipangan ini sayur, Bapak. makan, Ampun siang. Ya, keras di. Keras ini keras lebih yang pak ini? ini buat sayur ini buat makan ini modelnya kan ini kalau langsung, senengku ya aku nopo-nopo, itu, mentah? Yani <laughs> <laughs> Nah, lagi, posisi anak-anak kita di samping goreng, di sungai, di sana, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di di Bakar besar, cumi-cumi ini. Kau tengketuk baku. Baku cumi-cumi. Cumi-cumi dewe. Kau tengketuk. Kau lepak. Kau kira? Kau kira dia orang? Macam mana? Lima puluh. Satu dewe juga jelas, sih. Terima kasih kursi itu lima, itu lima, terus ya, gimana sih, mau baju bayar lho ini sami, Pak lu sami, beda kok ini lho, saya suka ya, Pak oh, ya. kamu mainan ya? mas Kasper, mainan 2 jangan lho pedangnya Star Wars yang mana? Uh, Tidak. -tidak. robot apa? robot? Oke. pedang pedang, antara pedang Mas? pedang Star Wars? satu robot, satu pedang <soon be> <here> <predominant. _ punched> yang mana ini apa ini, hah? yang apa? yang apa? sama apa ini? sama ya sana sehat. oh itu pak? disini ini ini ya, ini kan bedahnya lagi lembut, caranya coba tekan Ini Coba aku ini kan lho jenengan kan nopo loya kconjornin jenuh ngantar, dijam Oh, Pak. Oh, Pak. Oh, Pak nak lama to. Lah Nah, Bapak tiga api api, Gimana pak? Gimana api apa api pasang eh lagi bapak todong foto dong foto carbon. Bapak menang ya, Pak. Foto Yeah. Pasokan lancar yeah. Kamen bagus Kupas bawah Kupas <coughs> bayaran nih per ribu sak apa pasih, nggak ini yang masih Oh. ya. masih.. Betul. Sangat Sekarang ya. Oh, ada Ada, <laughs> ada, ada. <laughs> uh, <laughs> Oh, minyak kita di Tinggal Kita ke dosa Hah? kecil. Oh, iya. Oh, yeah. yeah. Minyak kita misalnya, yeah. itu, okay. dateng, tapi minyak kitanya bisa itu oke baru datang tadi ya. Pak okay. tapi harga normal toh? normal ya. tapi dari sana lebih tinggi dari Piro. Piro. 1, 1.65 1.65 itu apa? 1.000 iya, berarti pinter toh, toh kalau saya, enggak, enggak toh kalau satu saya itu dari sana 15.000 15 17, oh. 17, 17, 17, 18. 18, 18. Ya, berarti keluarnya yes. yeah. kalau dari, 1. saya satu yeah. dari, dari... Adi... Pernan, pak. harusnya <laughs> <ambil> lan, <pak. laughs> Iya bener, harusnya iya iya ya, ya yeah, yeah. Oke, tembak tembakan ya. Ayo, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, gawe iya, iya, iya, Sudah tahu caranya? Yuk kita iya, iya, bareng-bareng yuk. iya, iya, iya, iya, iya, Kamu pas berapa? iya, iya, iya, Kamu iya, berapa? iya, oh, Oh, pintar. Dan sekolah umum, oh, khusus oh, khusus. Khusus. Oh, di sekolah ini? Kan di SD umum, terus mencapai tipean GSLV. Oh, sebenarnya di sekolah itu sih kan bisa, waktu di umum nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, yang nggak bisa. bisa? Yang nggak bisa. Bisa. bisa anaknya kok burunya. Burunya mungkin burunya. Oh, nah, banyak nah, nah, pembeli arbo. Ya, Pak dulu Pak, Pak. dulu, Mak. Oh, cengar, cengar muda ini apa kendang eh wah jeneng Pak Pak Ya. Kamu <It's> Apa? Daster, daster Ini pak pak sama bapak apa sama anak itu uangnya harus berapa? ikut ya kalau di sini saya Kamu pernah ikut pula aja? pernah eh, <tuk> ya, nah, kamu enggak nah, sama temen khusus? Eh beli-beli caser -beli di rumahnya ibu, di tokonya ibu, -ibu. tuh gitu. Ya, Hah? ya. pernah nggak? Bersadar nggak? Ibunya temanmu beli caser di tempatnya. Pak, salin dulu, Pak. Salin cana ungu. Cana ungu, Bu. Ini gue larang, Bu kalau umum larang bu, Nah, wes bener. Kalau orang yang Pak mau kulah apa dipakai? Mau Oh harus mulai ramai nah, lho nah ini arvode sudah mulai naik udah? apanya yang naik pak? ha? apanya yang naik? ha? <laughs> harganya <laughs> standar kamu um, benar-benarnya gendeng lho <laughs> pembelian sudah mulai meningkat? iya ya, ya. berapa persen kira-kira? peningkatannya sekarang? 10 persen pak semenjak bergeran bergeran naik? Ya. berapa persen kira-kira? 35 persen <laughs> 35? 10? <laughs> Rasulullah, rasulullah, rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, di Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, kamu Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, ya, Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, rasulullah. Rasulullah, Malah Mas Ali, ini Mas ini, Pak, ini pak di pak Tidak pak Pak e. model, e. E. Oh, nah, oh. Oh, saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Saya Pak ke Pak Saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Saya mau ke Ini model pak. ke sini. Saya mau ke sini. Saya mau ke sini. Saya Kira-kira butuhnya Saya 50 juta sini. ketemu Bang belum? Belum kita ketemu Bang Jatang, ambil kur gitu ya oh. Pak Jaminanda Hah? orang kan serius saya minta tanda tangannya ngapain kan serius akurat dipercayai <susuk> lho malam jadi ACC sama Pak Gajel minta tanda tangannya boleh, tapi diutang rasanya, punya? mau dibayar di, ya, di ya, kalau utang nggak bisa ya Pak ya, kalau masih ada hutang <susuk> bisa? sudah, nggak bisa ini tuh, nah, eh, gitu. Bisa, sih, kamu lho Di itu utangnya, buat bu, cewek Pak, kopi yang bagus banget Pak Oh, ini Pak Nah, pak, ya, Desandar. sandal <laughs> oh, sandal Pak Pau. Ini loh, betul-betul. Iya, manusia, Bapak, Bapak, Iya, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, Ibu, pak aja Pak, berapa? 4 paling besar. Wah, paling besar. Ini berapa? Ini kayaknya Pak Pak, Alah, Daster pak ya betul itu pak. Ya betul. Ma, Gue Kok beli ya, iya, satu iya, tuh anak buah banyak loh Pak? sandal Pak, kan tuh jadi Oh, Nopo? Lha lagi piro? Oh, belum tahu. <tuk tangan> oh, kaget, oh, ya. sama ini pak badan anak La <laughs> no <laughs> enggak enggak enggak ah ini ini ini ini masnya. Iya, mas. satu lagi. satu lagi. Satu lagi. mulai Sudah mulai, Pak. Ya, mulai, mulai meningkat. Ya. alhamdulillah. Iya. Ya, ya. mas. Berapa? Ya, pas, pas. Mas berapa? Ya. Oh, sini juga, Iya. bayaran. Iya. ya ya ya ini kebosit anggil ini puluh mau apa? Pak Pak Mete ini 170 bapak yang bagus yang 150 ya ada yang Bos ini masak marah Alam botong, masak masak kata Ayo bu, masak gede, bu yang yang bagus nih bagus, buatan sih? 10 ya Pak? murah <tambung> uh. tuh siang ada pak ada? malah di tangan tuh, makan oh, iya. uh, yes. <tip out capsule throat> uh, mana ya? makan maksudnya ini ya, 212 Masa sana, gini Gini, Oke nabeng ya ya Pak Pak kita lihat apa namanya harga-harga yang ada di sini kalau bahan pokok sih relatif tadi masih stabil ya bahwa Uang tadi ya bahwa, bahwa, bahwa bawang merah bumbu relatif stabil barang elektriknya itu agak sedikit naik tapi masih di, di bawah harga harga pakaian sudah terasa pakaian sudah mulai terasa kenaikannya rasa-rasanya suasana lebarannya sudah mulai ada mudah-mudahan gitu ya. Uh, ini dilihat agung yang cukup bagus dan kita masuk sengaja pasar-pasar tradisional. Hanya khusus hari ini uh, di tempat baru yang di Kanjengkan ini belum ada isinya jadi tadi dari warga, warga masyarakat mereka di pasar yang ada di sebelah kecil agung Jawa Tengah itu segera pindah ke sini. Sehingga kalau mau warga segera pindah ramai akan ada karena di sini juga di sana sebelumnya juga saya minta tolong kota sama masyarakat mereka kita masih akan cek terus harga-harga mencegah pangan itu ya dari sana